So, welcome back again Oke, okay, kali ini saya mereaksi band punk rock dari Seoul Band yang terbentuk di tahun 2017 ini Bukan duo sih sebenarnya Udah ada satu personil tambahan Yaitu drummernya Asalnya berdua sih Cuman sekarang bertiga. Oke okay, band ini dikenal genrenya Kousenpong atau dikenalnya kalau di sana pos kawasan Kousenpong, pokoknya itulah. Jadi di video clip ini, videonya agak sedikit unik ya. Video clipnya portrait bukan landscape lagi, tapi ini portrait, tapi keren sih videonya. Dan musiknya juga keren dan enak dengerinnya jadi kita langsung aja reaksi band korea selatan oke, okay, play One, two, three, ini dia, rum Cube. keren, rambutnya merah sama hijau. Berapanya Keren dari video clipnya aja udah beda. Terlalu banget, juga saya, cuman kayak di studio gitu ya, dan semuanya pada lip sync lagi. Oh, beda-beda peran sekarang. Asikin musik itu. Cucu, cucu. Cucu. Hmm. keren jaket kulit sama face yang dipakai berapa keren. Hmm, itu dia, Ramkid. Oke, kayak gimana dari band Ramkid? Kalau saya lihat sih, ini punknya, punk santai ya. Punk miripnya enak buat yang tapi santai. Enggak kayak pang punk, punk yang lain. Mainannya kayak ketukan cepat gitu ya. Tapi ini mah santai. Mirip-mirip kayak Rancid ya. Tapi musiknya keren juga ini ya boleh juga nih ram kit ini dan buat kalian yang suka dengan pen ram kit ini silahkan cek langsung aja di deskripsi takutnya videonya kurang jelas karena uh, saya memakai dua shot biar enggak kena copyright, jadi saya belum nemu nyamannya Nge-reaksi tuh kayak gimana jadi ini versi saya sih. Jadi buat kalian yang suka dengan Ramki, silahkan cek di Spotify-nya Ramki atau cek di Apple Music-nya Ramki. Sudah banyak band-band yang keren, eh sudah banyak musik-musik yang keren dari Ramki. Dan buat kalian yang pengen tahu musik yang lain, bisa cek di Best Cam-nya Ramki.